Oke, sekarang kita sudah dapat membuka dan menggunakan WhatsApp Web melalui komputer, PC, atau laptop. Tentunya, setelah mengikuti tutorial dalam video kali ini. Oke, sebelumnya, welcome back to our channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang tiga cara untuk membuka dan menggunakan WhatsApp Web dari komputer dan laptop. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Nah, jadi bagaimana cara untuk menggunakannya? Oke, dalam video kali ini, ada tiga cara yang dapat kalian gunakan untuk menggunakannya. Yang pertama yaitu melalui browser, yang kedua melalui ekstensi browser, dan yang ketiga yaitu melalui aplikasi desktop. Pertama, menggunakan browser Cara yang pertama ini adalah cara yang termudah Kalian tinggal perlu masuk ke Google Dan kemudian menuliskan WhatsApp atau WAW Seperti ini Pada hasilnya, klik bagian yang paling atas sini. Untuk menuju, ke halaman web .whatsapp.com Kita tunggu sebentar ini adalah tampilan awal dari halaman tersebut. Di sini kita dapat mengikuti perintahnya untuk mulai dapat menggunakan WhatsApp Web. Yaitu kita mulai dengan membuka WhatsApp di telepon, kemudian ketik menu atau setelan dan pilih WhatsApp Web. Kemudian ketiga, arahkan telepon Anda ke layar untuk memindai kode QR. Yang kedua yaitu menggunakan ekstensi browser. Oke, untuk caranya yaitu kita tinggal mengetikkan Chrome Web Store seperti ini. Oke, jika sudah tekan Enter. Kemudian pada bagian yang paling atas kita klik di sini Chrome.Google.com. Kita akan menuju ke website sana untuk mendownload ekstensi agar kita bisa menggunakan WhatsApp Web pada bagian sini kita ketikkan All in One Messenger. Uh, ini adalah uh, ekstensi yang kami rekomendasikan karena selain dapat membuka WhatsApp Web, kalian juga dapat membuka media sosial uh, yang lainnya seperti Telegram. Kita ketikkan Oke. Okay. Uh, all-in-one launcher ya kita klik di sini ya, ya pastikan yang kalian klik sudah seperti ini kemudian tambahkan ke Chrome seperti ini kita klik kemudian pilih add extension seperti ini kita tunggu sebentar nah sekarang Ekstensi tersebut sudah tertambahkan ke dalam browser Google Chrome kita. Oke, ini adalah tampilan uh, dari ekstensi tersebut. Di sini saya sudah login menggunakan kedua akun WhatsApp saya uh, dan satu akun Telegram saya. Uh, kelebihan utamanya dari ekstensi ini kita dapat menggunakan berbagai macam media sosial yang tersedia ini adalah pilihan dari berbagai macam media sosial tersebut cara yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi desktop untuk mendownload aplikasi tersebut kita cukup mengetikkan whatsapp desktop pada google kemudian kita klik hasilnya ada bagian yang paling atas ini untuk menuju ke halaman download whatsapp desktop langsung dari website whatsapp oke sini dia otomatis telah mendeteksi sistem yang kita gunakan kita klik disini uh, jika itu tidak sesuai kalian dapat mengklik bagian yang di bawah ini untuk Mac ya. Contohnya. Oke, jika sudah sesuai klik di sini unduh dan install seperti biasa. Kira-kira ya, seperti itulah caranya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.